Cirebon yang merupakan kota pelabuhan sudah ramai saat zaman Hindia Belanda. Gubernur Jenderal Dendels pun memilih Cirebon sebagai pelabuhan utama karena pelabuhan Batavia Rawan terkena blokade tentara Inggris. Untuk mempermudah transportasi darat, Gubernur Jenderal Dendels mulai membuat rute Buitenzor, Bogor, hingga Kandang Haur di barat Cirebon. Oleh sebab itu, para penduduk Cirebon turut mengalami kerja paksa yang tidak manusiawi. Tetapi, Ternyata kerja paksa tersebut justru melahirkan sebuah makanan yang bernama nasi jamblang, yaitu nasi yang dibungkus daun jati dengan lauk seadanya yang dimakan para pekerja paksa. Selain nasi jamblang, banyak ragam wisata kuliner Cirebon lainnya. Mulai dari empal gentong yang legendaris hingga mie koclok yang nikmat. Mari kita simak deretan wisata kuliner Cirebon berikut ini.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 Berdiri sejak 1994, Haji Apud memiliki spesialisasi khusus dalam pembuatan empal gentong tetapi terdapat pula pilihan makanan selain empal gentong. Empal gentong Haji Apud terasa gurih dengan kuah yang penuh rempah-rempah lezat serta dipadukan dengan potongan daging yang lembut. Empal gentong biasanya disajikan bersama nasi atau ketupat sesuai selera pelanggan. Penyajian empal gentong juga dapat disesuaikan seperti pemilihan topping daging sapi babat, usus, atau kikil. Tak hanya empal gentong, tersedia juga empal asem, sate kambing, dan pilihan makanan lain yang tak kalah sedap. Satu porsi empal gentong dihargai Rp23.000, sementara sate kambing dan sapi dijual mulai dari harga Rp50.000 hingga Rp60.000. Ada juga pilihan nasi lengko khas Cirebon yang dijual seharga Rp15.000. Empal Gentong Haji Apud ini beralamat di Jalan Raya Insinyur Haji Juanda nomor 24 Batembat, Tengah Tani, Cirebon. Nomor telepon 0231211055. Jam buka pukul 9 sampai pukul 21 WIB. Yang kedua, Empal Gentong Mang Dharma. Empal gentong Mang Dharma pertama kali memulai usahanya pada tahun 1947 dengan berjualan empal gentong berkeliling kota Cirebon. Dalam pembuatannya, empal gentong dimasak dalam gentong yang terbuat dari tanah liat dan dipanaskan di atas kayu bakar. Gentong tanah liat itulah yang menambah kelezatan empal gentong. Daging yang digunakan adalah daging segar terbaik yang dihasilkan langsung dari tempat pemotongan sapi yang ada di daerah sekitar Batembat, Cirebon. Empuknya daging sapi adalah hasil dari proses pematangan daging sapi yang dimasak sejak dini hari setiap harinya. Satu porsi empal gentong Mang Dharma dijual seharga Rp24.000. Ada pula pilihan makanan khas Cirebon lain seperti nasi lengko, nasi jamblang, dan tahu gejrot. Empal gentong Mang Dharma ini beralamat di Jalan Selamat Riyadi nomor 1, Cirebon. Nomor telepon 089655077400. Jam buka pukul 7 sampai pukul 15 WIB. Yang ketiga, empal gentong kerucuk. Empal gentong kerucuk menyajikan cita rasa empal gentong yang khas. Daging sapi yang lembut serta kuah kental kaya rempah disajikan dengan sepiring nasi tentu dapat membuat ketagihan. Pelanggan juga dapat menyesuaikan pilihan antara daging sapi atau jeroan atau keduanya. Yang unik, empal gentong disajikan dengan taburan kucai dan cabai bubuk agar semakin mantap. Satu porsi empal gentong kerucuk dihargai Rp23.000. Empal gentong kerucuk ini beralamat di Jalan Selamet Riyadi nomor 1, Cirebon. Nomor telepon 081946966264. Jam buka pukul 6.30 sampai pukul 21.30 WIB. Yang keempat, nasi jamblang Ibu Nur. Nasi jamblang Ibu Nur merupakan kedai nasi jamblang yang paling terkenal. Makanan yang awalnya merupakan santapan para pekerja ketika zaman Hindia Belanda ini cukup murah. Rata-rata lauk yang ditawarkan di nasi jamblang Ibu Nur tidak melebihi 10 ribu karena memang nasi jamblang dari dulu hanya berisi makanan sederhana, namun cita rasanya tak kalah dengan makanan restoran Bintang 5. Pengunjung dapat memilih sendiri lauk pok yang dipadukan dengan nasi hangat berbungkus daun jati. Ada sekitar 43 lauk yang dapat dipilih. Satu porsi nasi putih dihargai Rp 2.500 sedangkan harga lauknya beragam seperti tempe seharga Rp 2.500 hingga ayam goreng serundeng seharga Rp 12.000. Nasi Jamblang Ibu Nur ini beralamat di Jalan Cangkring 2 nomor 45, Cirebon. Nomor telepon 0231234737. Jam buka pukul 7 sampai pukul 20.30 WIB. Yang kelima, Nasi Jamblang Mangdul. Nasi Jamblang Mangdul juga menyediakan ragam menu yang nikmat dan murah. Pasalnya, Nasi Jamblang Mangdul menjadi legendaris langganan Presiden Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono. Muhammad Abdullah adalah perintis pertama Nasi Jamblang ini pada tahun 1970-an. Beliau akrab disapa Mangdul oleh karena itu kedai Nasi Jamblang ini menggunakan nama akrabnya. Dahulu, Mangdul berjualan Nasi Jamblang dengan berkeliling kota Cirebon. Kini, ia sudah memiliki berbagai cabang yang tersebar di kota Cirebon, tentunya tanpa mengurangi kualitasnya Satu porsi nasi polos dihargai Rp2.500 dan lauknya rata-rata dijual seharga Rp1.000 hingga Rp7.000 saja Nasi Jamblang Manggul ini beralamat di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 8, Pekiringan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon Nomor telepon 0231206564 Jam buka pukul 5 sampai pukul 12 WIB Yang keenam, Nasi Lengko Haji Barno. Dirintis pada tahun 1968, Nasi Lengko Haji Barno kini menjadi salah satu Nasi Lengko legendaris di Cirebon. Satu porsi Nasi Lengko dijual seharga rp 7.000 dan isinya terdiri dari nasi putih dengan lauk tahu dan tempe goreng lalu diberi potongan mentimun, toge, kucai, dan taburan bawang goreng. Untuk menambah rasa, nasi lengko dapat ditambahkan kecap atau sambal. Uniknya, nasi lengko Haji Barno menggunakan kecap asli Indonesia yang sudah ada sejak zaman dahulu, yaitu kecap manis cap matahari. Nasi lengko Haji Barno ini beralamat di Jalan Pagongan Nomor 15B, Pekalangan, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon. Nomor telepon 0231210064. Jam buka pukul 8 sampai pukul 22 WIB. Yang ketujuh, Mi Koclok Abah Gaul. Jika Anda ingin berwisata kuliner pada malam hari sembari menikmati sejuknya udara kota Cirebon, berkunjung ke Mi Koclok Abah Gaul dapat menjadi pilihan yang pas. Kedai Mi ini hanya buka saat malam saja. Lezatnya sajian mie koclok yang hangat dan gurih berpadu dengan teduhnya malah membuat para pengunjung betah bersantap dan bertukar cerita di sini. Harga mie koclok abah gaul adalah Rp 17.000 dan bisa ditambahkan beragam makanan sampingan. Mie koclok abah gaul ini beralamat di Jalan Pekalipan nomor 99, Pekalipan, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon. Nomor telepon 08211 Jam buka pukul 18 sampai pukul 23.30 WIB. Itulah wisata kuliner Cirebon yang lezat dan bikin ketagihan. Sempatkan berkunjung ke salah satu tempat makan tersebut agar Anda dapat merasakan kuliner yang khas dan legendaris dari kota Cirebon ini.